Masakan tradisional Tiongkok mempunyai sejarah yang panjang dan sangat populer di seluruh dunia karena keragamannya dan kaya cita rasa. Sekarang aku akan mengajakmu melihat beberapa masakan tersebut. Selamat datang di Jalan Makanan Tiongkok. <tik>